Bantu saya untuk menjalankan amanah ini. Nama poluan cantik Rita Yuliana kini ikut menyeruak usai merebaknya kasus kematian Brigadir J. Dirinya disebut-sebut sebagai simpanan dari Irjen Verdi Sambo. Sosok yang kini ditetapkan sebagai dalang di balik tragedi maut tersebut. Namun, terlepas dari berbagai kabar miring yang kini masih menyisakan teka-teki, tentu tak banyak yang tahu seperti apa fakta dan sisi kehidupan Rita Yuliana yang jarang terekspos tapi menarik untuk diketahui. Yuk, simak videonya! Namun, sebelum ke videonya yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya masa kecil dilahirkan pada 1 Juli tahun 1992 di Selong, Lombok Timur Rita Yuliana merupakan anak bungsu dari empat bersaudara Rita Yuliana dibesarkan dari keluarga yang cukup berada ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil PNS di kantor kecamatan Meskipun terlahir dari keluarga pegawai negeri, Rita kecil ternyata memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Namun keinginan tersebut terpaksa dia urungkan. Orang tuanya mengaku tidak memiliki biaya yang cukup apabila Rita memilih sekolah di kedokteran. Karena itulah, Rita akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang polwan pada saat berada di bangku SMA. Keinginannya tak terbendung. Saat di kelas 3, Rita bahkan sempat nekat mengendarai motor ke Polres Lombok Timur untuk mendaftar seleksi bintara polisi. Perjalanan jauh dan sempat terkena tilang, tak mampu dibayar lunas. Rita gagal dalam seleksi tersebut karena masih berada di bangku SMA. Masuk Polwan Seolah tak patah arang, pada tahun 2010, Rita Yuliana memulai perjalanan menggapai mimpinya dengan mendaftar ke AKPOL. Meskipun sempat tidak mendapat restu dari orang tua karena jarak yang begitu jauh, Rita akhirnya nekat mendaftarkan diri pada seleksi AKPOL bersamaan dengan seleksi IPDN sesuai keinginan orang tuanya. Garis hidup seorang Rita Yuliana sedikit demi sedikit berubah. Satu langkah mencapai impian sudah terlewati. Pada tahun 2013, Rita Yuliana akhirnya lulus dari Akpol. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol dan S1 STIK PT Rita Yuliana akhirnya dinas di Polda D.I.Y. Dirinya ditempatkan di bagian sentra pelayanan kepolisian di Gunung Kidul. Menikah setahun setelah dinas pertamanya atau bertepatan dengan bulan September 2014 AKP Rita Yuliana dikabarkan menikah dengan seorang polisi berpangkat AKP bernama Komang Yogi Aryawiguna polisi yang diketahui sempat memiliki jabatan penting di kepolisian hal tersebut terbukti dari foto yang dibagikan akun Twitter ettata 241 Rita di sana terdapat beberapa foto yang disebut-sebut sebagai foto pernikahan AKP Rita Yuliana dan Komang Yogi Aryawiguna Dan foto kala mereka bulan madu ke Bali. Hingga sebuah potret kala AKP Rita Yuliana memamerkan kehamilannya yang membuat keduanya dikabarkan memiliki dua anak hasil dari pernikahan tersebut. Namun sayang, usia pernikahan mereka hanya seumur jagung. Kembali ke Kampung Halaman Empat tahun kemudian, pencapaian membanggakan diraih wanita yang memiliki nama lengkap Rita Sorcha Yuliana tersebut. Dirinya menjadi satu-satunya perwakilan polisi Indonesia yang mendapatkan beasiswa International Law Enforcement Liaison Officer Program di Beijing Foreign Studies University, BFSU Kota Beijing, Negara Republik Rakyat Cina. Pencapaian tersebut membuat karirnya mulai menanjak. Tepatnya di tahun 2019, usai pulang dari negara Tirai Bambu, Rita langsung ditugaskan di Subdit 4 Dit Reskrimum untuk mengabdi di polda NTB. Mulai dari sinilah, kemampuannya mulai terlihat dan karirnya sedikit demi sedikit memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Kasus yang ditangani Selama masih menjadi bagian dari Subdit 4 Treskrimum Polda NTB, Rita Yuliana berhasil membuka tabir salah satu kasus besar di NTB, yakni kasus pornografi dan adegan striptis di sejumlah klub medso di kawasan pariwisata Senggigi. Kala itu, Rita yang ditunjuk sebagai pemimpin operasi tak ingin menyia-nyiakan kesempatan Rita Yuliana dan empat anggotanya sukses dalam misi tersebut. Namun uniknya, saat tengah melakukan operasi, perwira muda Ibtu Rita Yuliana ini rela menyamar sebagai pembawa daster bagi para penari demi bisa masuk ke dalam klub malam. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kesuksesan AKP Rita Yuliana, dirinya pun diberi kenaikan jabatan menjadi kasat lantas Polres Lombok Barat. Setelah itu, pangkat Rita Yuliana naik menjadi Ajun Komisaris Polisi atau AKP saat ingin dipindah menjadi Kasat lantas Polres Lombok Timur. Prestasi Pada tahun 2020, AKP Rita Yuliana yang menjalani hari baru dengan jabatan baru tak membuatnya lantas berleha-leha. Sederet prestasi luar biasa ditorehkannya seperti melakukan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu ide kreatifnya yakni menginisiasi pembuatan gerai vaksin di layanan Satpas Simpolres Lombok Timur. Hebatnya, terobosan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Program tersebut sukses membuat dirinya dianugerahi penghargaan Polwan berprestasi oleh Kapolda NTB yang saat itu dijabat oleh Irjen Polisi Muhammad Iqbal dalam peringatan hari jadi ke-73 Polwan, dipindahkan ke Jakarta. Berkat prestasi dan pencapaian yang diraih sebelumnya, AKP Rita Yuliana pun dipromosikan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2022. Di sini, dirinya menduduki jabatan sebagai Panit Subdit 1 Treskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara kala itu, Irjen Verdi Sambo merupakan seorang kadif pro-pampolri. Kemungkinan besar, disinilah awal pertemuan Verdi Sambo dan Rita Yuliana bersemi hingga disebut-sebut memiliki hubungan istimewa seperti sekarang ini. Puncaknya, isu kedekatan antara Irjen Verdi Sambo dengan AKP Rita Yuliana yang berhembus beberapa waktu belakangan kembali membuka pintu rahasia bahwa AKP Rita Yuliana sudah berpisah dengan suami terdahulu. Ada banyak versi yang berseliweran. Mulai dari perceraian tersebut sudah terjadi beberapa tahun silam. Namun, kabar ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya, mengingat masih belum banyak bukti yang didapat. Lantas, setelah melihat berbagai fakta di lapangan, Apakah kematian Brigadir J ada sangkut pautnya dengan sosok AKP Rita Yuliana? Atau mungkin hubungan spesial antara AKP Rita Yuliana dengan Irjen Ferdi Sambo bisa menjadi benang merah yang melatar belakangi penembakan tersebut? Menarik ditunggu, apa motif sebenarnya di balik tragedi berdarah tersebut? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.